Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sejahtera untuk kita semua Salam swastiastu, Salam Alhamdulillah Salam Kebajikan Oke, Buat sobat Aljamis Yang Dalam Tewa Sebenarnya Kali ini saya berada Di dalam sebuah ruangan Rumah Ini adalah rumah Dari seorang pengusaha Yang berada di wilayah Cik. Cukup lama, lebih dari 10 tahun, dan luar biasanya propertinya masih lengkap. Uh, banyak sekali ornamen-ornamen. Ada kunci juga. Ada tangga naik ke atas ya Ada tangga naik ke atas Ada tangga naik ke atas Oke Kita coba telusuri satu persatu Ruangan dari ruangan ini Luar biasa ya guys Sangat luar biasa Reketnya hampir semuanya mantap, mantap sekali. ini di ruang depan kamar mandinya ya. selamatlah assalamualaikum. wow, wow guys wow. ini sangat wow ya. Soalnya masih tergantung rapi. Telah bunyi juga masih Mantap dan Emang sangat mantap Ini lokasi Oke Selamat semu menikmati Guys Mohon maaf guys Ini nggak bisa dibuka. Saya di sini hanya mengeksplor, jadi saya tidak akan merusak apa yang ada di sini. Saya hanya ingin mengeksplor saja. Ada peta. wow, wow, wow. Ini masih banyak banget properti yang bagus-bagus banget ya, guys. Dan di bifat ini, di bifat ini masih tertata rapi, guys. Tertata rapi dengan sangat rapi ya. Luar biasa, sangat luar biasa. Untuk detail lokasi sendiri saya tidak akan menyebutkan karena di sini benar-benar perabotan-perabotan masih lengkap. Propertinya masih bagus, jadi saya akan menyebutkan lokasi. Oke, okay. assalamualaikum, assalamualaikum. Wow, ini kita masuk di bagian dapur. Kita masuk di bagian dapur. Permisi, mohon maaf saya tidak mengganggu di sini. Saya hanya berkegiatan untuk mengeksplor membuat konten di sini. Oke, okay. ini ruangan apa ya? Wow, wow, ini dapurnya dan kitchen setnya juga masih luar biasa, guys. Ya. Masih begitu lengkap, begitu eksotik. Kalau menurut saya, dari sebuah rumah yang ditinggalkan terbengkalai, sangat eksotik. Saya mau coba buka ini, kok bisa dibuka? Apa ini? Oke, sudah kebuka. Nanti akan saya kunci lagi, ya guys. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Oh, ini ternyata bagian depan. Bagian depan dari tempat ini. Oke. Untuk wilayah sini, wilayah bawah ini sudah cukup menurut saya. Kita kunci lagi. Saya harus hati-hati karena saya tidak mau meninggalkan jejak buruk di sini ya. Saya. Uh, luar biasa kita coba telusuri lagi lokasi-lokasi yang lain di bagian sini bagian bawah hampir semuanya sudah saya masuki per ruangan-per ruangan kita coba naik ke lantai atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Okay. Oke. Okay. biasa masih sangat terapi propertinya oke okay guys masih sangat terapi propertinya dan ini kamar mandi mungkin atas pemanasnya juga masih bagus masih terpasang rapi Wow, wow, sangat estetik ya guys. Kalau saya bilang ini sangat estetik dan sangat bagus. Kita coba buka ini Oh, si ini udah dibuka ya guys. Ini ternyata belum buka. Kita tutup dulu. Assalamualaikum. Selamat Wow. Wow. tempat tidurnya masih sangat ini tempat tidurnya masih bagus tapi berjamur sudah dihasil lukisan kelambunya masih sangat indah Astagfirullahaladzim ada lukisan penari Bali guys sangat mantap Sangat mantap, guys! Kalau saya bilang, kalau saya bilang ini benar-benar lokasi untuk saya datang, ini yang paling luar biasa. Kita tutup lagi, guys! sudah tutup lagi, dibenarkan lagi. kita di sini hanya ekspor ya, kita di sini hanya ekspor. wow, ini di sini banyak banget lukisan yang luar biasa. mungkin pemiliknya dulu suka dengan lukisan-lukisan yang wow sangat mantap dan satu lagi guys bisa dilihat matanya guys nyala matanya nyala oke okay. mohon maaf kamu mungkin yang mendiami lukisan ini saya di sini tidak mengganggu ya. Di sini hanya saya ingin mengeksplor lokasi ini. Tidak sedikit pun ada niat saya untuk jahat di rumah ini. Oke. Ini ada alat musik ya. Ada alat musik yang mantap. sinkron okay. mana lagi nih? mana lagi tempat yang harus saya datang uh, ada gini kombo. apakah ini bisa dibuka kamar di atasnya bisa dibuka Assalamualaikum Assalamualaikum Ternyata nggak bisa dibuka, guys. Dikunci dan kuncinya saya nggak tahu. Jadi, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Kita coba kesini. Ini karena sudah dibuka. Saya coba. Buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum Oke. Wow, wow, ornamennya, propertinya, semuanya berkelas. Ornamen dan propertinya semua berkelas. Huh. indah sangat indah bagi kami seorang konten kreator menemukan lokasi seperti ini sangat indah sangat estetik dan harus dijaga jangan sampai ada pihak-pihak atau tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab memasuki ruangan ini dan oke okay. Kalian bisa lihat propertinya seperti ini Oke okay, Kita turun Kita turun Kita turun lagi Garam Garam Di sebelah sini tadi kita sudah menemukan Dan lebih Mantapnya lagi guys Lebih mantapnya lagi ya Ini ada Properti Berubah becak Transportasi Yang pernah Jaya pada Masanya Transformasi Yang luar biasa Penuh sejarah Oke okay. Mantap ya, ini sangat mantap guys, ini sangat mantap, guci-gucinya juga luar biasa Oke okay guys, oke okay guys, untuk penelusuran atau explore tempat ini mungkin saya akan akhiri karena kita sudah menjelajahi satu ruangan per satu ruangan, semoga bermanfaat buat kalian semua. Di sini saya hanya eksplor sebuah tempat yang terbengkalai, bukan ada niatan saya untuk apa apa. Saya hanya ingin mengeksplorasi. Oke buat kalian semua, akhirul kalau mau bilah itu kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan See you next time guys Thank you very much